Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Lesti Lovers, Be Lovers, serta Lestari Lovers dimanapun kalian berada. Kembali di VTV Hadir untuk mengabarkan kabar terbaru, kabar baik, dan bahagia dari idola kita, Lesti, dan Rizky Villa.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 Baiklah para sahabat-sahabat seluruh pun, kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari di persahabat ya. Kita mendapatkan cidukan di backstage saat di acara ketawa itu berkah TransTV. Ini duganya Papa Bilar satu jam yang lalu nih. Mengunggah video bareng Ruben Onsu dan Raffi. Persahabat ya. Masya Allah. 3R, Rizky Bilar, Ruben Onsu dan Raffi Ahmad. Mudah-mudahan ya. Pertamanan mereka tetap terjalin dengan baik silaturahmi juga terjaga dengan baik Kita bangga banget melihat kebersamaan ini Mudah-mudahan mereka selalu diberikan kesehatan Berikutnya juga bersahabat Ada momen yang tentunya membuat kita nggak bisa move on ya Dengan seorang Rizky Bilar Kalau sudah membahas Bunda Lesti Keciora Terlihat sekali memang Papa Bilar ini Kelihatan banget Rasa bersyukurnya Apalagi saat Teh Vega nenggur Papa Bilar Masya Allah banget ya Kita bangga Dan sekaligus bahagia sekali Mempunyai idola yang sangat luar biasa Momen ini diunggah kembali oleh akun Tuti underscore Leslar Lovers Di postingan ini pun ada sebuah kalimat Kalau udah bahas Dede Kelihatan banget rasa bersyukurnya Kak Vega aja sampai nenggur wah wow, Masya Allah banget dan kita lihat juga bersahabat di kolom komentar. Banyak tanggapan dan respon yang positif diberikan. Ada komentar dari akun ekstabangga. Masya Allah, tabarakallah, leslar terkiut. Sehat-sehat selalu kalian. Bahagia selamanya dalam lindungan Allah Subhanahu Wa SWT. Tiljana leslar. Amin. Masya Allah banget ya. Doa yang tulus diberikan untuk idola kesayangan kita. Ke kabar selanjutnya juga persahabat kita mendapatkan info terbaru mengenai Papa Bilar setelah di acara ketawa itu berkatrang TV Papa Bilar lanjut main sepak bola plus kajian rutinitas di hari Senin malam Selasa persahabat yang ditemani oleh Bang Boril saat live Instagram Marwah FC memperlihatkan Papa Bilar dan Bang Boril persahabatnya sudah berada di lapangan sepak bola. Masya Allah banget ya, rutinitas yang membuat kita bangga, berolahraga, sekaligus, menimba ilmu, Masya Allah. Info ini kita dapatkan juga dari Les Larsik ya, ada kalimat caption juga yang dituliskan. Langsung lanjut main bola plus kajian, Masya Allah, luar biasa banget ya, idola kesayangan kita selalu saja. istiqomah mudah-mudahan ya, selalu menjadi pribadi yang lebih baik dan selalu menjadi Contoh baik dan inspirasi Untuk banyak orang Di komentar pun banyak sekali Tanggapan yang positif ya Dari akuneng.tutik74 Mengatakan di kalimat komentar Semangat dapat sehatnya Dapat ilmu dan berkahnya Amin Tuh. Selain dapat sehatnya Papa Bilar juga mendapatkan Ilmu dan berkahnya Masya Allah sehat sehatlah untuk Bapak Bilar Doakan selalu terbaik Dan kita simak juga persahabat di ungan terbaru nih Wow Bapak Bilar sudah memakai jersey dari tim Marwah FC persahabat ya Tapi kita salvok banget dengan jersey yang dipakai kali ini Sepertinya jersey baru nih persahabat ya Ada nama Leslar Entertainment yang menjadi sponsor di baju yang dipakai oleh tim Merwah FC kali ini. Perhatikan bersahabat, di kalimat caption yang dituliskan oleh sental putih Bilar ini, Salfok sama jersinya Merwah FC adalah Leslan Entertainment di situ, semoga LS semakin berkadang sukses. Tuh, amin. Dan kita lihat juga bersahabat ya, ada tanggapan komentar yang diberikan, salah satunya dari akun Rahmanis Cahaya Islami, Baru gabung beberapa bulan, langsung jadi sponsor Keren sih, WKWK Wow, keren banget ya Leslar Entertainment Baru beberapa bulan gabung dengan Marwa MC Sudah menjadi sponsor Dan kita lihat persahabat sponsor dari jersey yang dipakai malam hari ini Yang pertama itu The Sungkars Kartika Putri Official dan Leslar Entertainment Wow, tiga sponsor yang luar biasa The Sungkar, Kartika Putri Official dan Leslar Entertainment Leslar, apa yang kalian rasakan kalau lihat nama Leslar? Bangga dan terharu, persahabat ya tanggapan dari Leslar lovers masya Allah. Bangga dan terharu kalau lihat nama Leslar. Masya Allah, mudah-mudahan semakin berkembang, semakin sukses untuk LL Leslar Entertainment. Kita selalu mendoakan yang terbaik buat idola kesayangan kita.